Saudara di sana melihat penyidik e, bertanya gitu berhadapan-hadapan sama penyidik. Penyidik sudah menyiapkan, kemudian tinggal tanya atau dia ngetik. Oh sudah ada oh, daftarnya, ini. jadi sudah ada. Anda tinggal jawab aja gitu ya. Nshallah. Kemudian bertanya ada. Anda nggak nima berarti? Gak nima, jawaban. Ditanya. Ulangi ulangi jis, ulangi jis. Lange, jis. Saya Lange, tanya, Lange. Lange. jis. Saya tanya lah ya Lange. apa? Di depan itu, ini saat, ini saudara di sini waktu itu. Coba ingat-ingat lah. Coba ingat-ingat. Saudara di itu sini. Di polisi kayak lebak. Ingat-ingat. J. Nah di polisi itu pak penyidik berhadapan sama bapak begini. Megang komputer begini atau baca begini? Ini kertas gini aja. Ada bukunya. Baca kertas. Ada ada pertanyaannya ada pertanyaannya Bapak jawab di situ apa tinggal tanda tangan jawab ditanya jawab ditanya jawab seperti itu jawaban-jawaban itu dikoreksi ya, sama dokter kurang tahu Gak enggak maksudnya gini saudara ditanya saya rubah pertanyaan ada baru pertanyaan itu ya? oh gitu sedikit ya cuma sebentar ya ketika bertanya itu eh, saudara jawab dia ketik atau dia tulis atau dia dengar aja dia dengar aja jadi dia nggak ngetik nggak nulis enggak jadi penyidik nanya ke Bapak tapi dia nggak ngetik dan nggak nulis begitu enggak enggak ya sekarang kemarin ya sidang yang keempat uh, ada seorang saksi-saksi teman SMP Jokowi ya yang diperiksa tanpa panggilan dari kepolisian ya dan ternyata ini juga menyangkut ya. Kemudian disebut nama Iryana Jokowi terseret-seret dalam kasus ini. ya. Jadi saksi teman SMP Jokowi diperiksa tanpa surat panggilan eh, polisi. Dibawa ke Polres Solo oleh Anto kakak Iryana Jokowi. Wah, ini jelas terus ada intervensi di sini. ya Semakin didalami kasus ijazah palsu, Jokowi makin banyak kejanggalan. Utomo Putro. Saksi teman SMP Jokowi diperiksa tanpa panggilan polisi. Wah, Padahal untuk menghadirkan seseorang sebagai saksi ataupun ya sebagai saksi jelasnya itu atau diperiksa ya euh, oleh kepolisian. Ya entah itu oleh Polres, Polres dan lain sebagainya harus melalui surat pemanggilan ya. Tanpa ada surat panggilan itu tidak bisa. Bahkan seseorang bisa menolak. Ya jika kemudian tiba-tiba euh, seseorang itu dipaksa. Uh, di surat panggilan yang pertama itu tidak bisa ya, jadi pemaksaan oleh kepolisian pun jika ya seseorang ya, ya dianggap sebagai saksi atau orang yang bisa dimintai keterangan dan kemudian ya dilakukan surat pemanggilan pertama jika dia surat pemanggilan pertama nggak datang nggak masalah ya karena memang misalkan dia sedang sibuk adalah sebagai beralasan kemudian surat pemanggilan kedua uh, tidak datang ya baru setelah ketiga kali eh, so seorang ini tidak datang di surat, setelah dipanggil selama surat tiga kali baru kemudian kepolisian bisa melakukan pemaksaan lah ini kok seseorang ya tanpa dipanggil tiba-tiba datang ya untuk kemudian memberikan keterangan ya diseriksa kan lucu ya dia mengaku diajak Anto yang notabene ipar Jokowi ya kakak kandung Iriana Jokowi istri Presiden Jokowi kasus ini semakin lama semakin kental nuansa intervensi kekuasaannya jadi jelas uh, Pen, apa penangkapan khusnur dan juga Bambang Tri jelas adalah intervensi kekuasaan ya. Ada yang bilang, ah, ini kan ada yang melaporkan ya, yang melaporkan dan lain sebagainya membuat keresahan dan lain sebagainya." Ketika diperiksa pun ya saksi-saksi yang ada ya terutama uh, yang melaporkan ya Dodo Baidowi ya ketika ditanya enggak tahulah, kemudian juga banyak tidak tahunya, kemudian juga banyak Lupa dan lain sebagainya, ngaku santri, ya, terus ditanya, apakah buba ada dalam Islam dan tahu syarat rukunnya, ditanya nggak tahu, kan lucu. Dan, <tuh> <tuh> ya, kita juga tidak bisa membuktikan, ya, karena memang yang dikugat oleh Bambang Tri di pengadilan negeri Jakarta Pusat, ya, yang kemudian ditarik gugatannya, karena kalau dilanjutkan juga percuma ya, karena Bambang tri juga sudah ditahan, dan juga tidak bisa, ya, E, menghadir, e, menghadirkan bambang ter dan juga para saksi yang juga tidak lengkap bisa berakibat e, kalah ya dan bersumpah makanya kemudian e, kuasa hukum dari bambang tri mulyono e, itu memilih ya mencabut e, gugatannya karena ketika dicabut sebelum pemeriksaan berkas-berkas dan lain sebagainya e, pokok e, pemeriksaan pokok perkara maka hal itu e, nilainya seri kosong kosong dan suatu saat nanti ketika di daftarkan kembali atau digugat kembali ya diajukan gugatan kembali itu masih bisa tapi ketika tadi sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan kemudian dicabut itu artinya perkaranya ya kalah nanti ya pihak dari bambang tri di kalah dan tidak bisa mengajukan gugatan lagi makanya itu upaya yang terbaik ya dan akhirnya kalau Allah juga ya dengan kemudian ditangkapnya bambang tri ternyata masalah ijazah palsu hanya bergeser ya yang tadinya digugat di pengadilan negeri jakarta pusat dan yang harus membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi adalah pihak Pembang karena dia yang menggugat. Sekarang yang harus membuktikan keaslian ijazah palsu Presiden Jokowi adalah eh, nah, apa namanya pihak Jaksa Penuntut Umum ya. Dia harus menghadirkan saksi-saksi yang banyak ya untuk kemudian membuktikan eh, Presiden Jokowi pernah bersekolah di sini, di situ. Kemudian dia mengajarkan teman-temannya ya. Dari sekarang juga teman-temannya juga ikut membawa ijazahnya yang asli dan ternyata banyak sekali itu kebohongan-kebohongan ya yang terbaru tadi ya uh, Utomo Putro ya yang dibawa oleh kakak iparnya uh, Presiden Jokowi yang merupakan kakak dari Iriana Jokowi Anto dibawa tiba-tiba dari rumahnya ke uh, Polres Solo uh, diperiksa sebagai saksi tanpa surat panggilan kepolisian kemudian jadi saksi ya kemudian apalagi ke sidang ya di sidang di depan majelis hakim pengadilan negeri surakarta membawa ijazahnya yang dia katakan dia bersekolah di smpn 1 surakarta tapi setempel ijazahnya smpn 6 surakarta terima kasih majelis uh, saudara saksi <tuh> Tadi, saudara Saksi jelaskan eh, di BAP ada panggilan 13/10, ya? atau lima, atau tiga belas. Terus di sini ada kata-kata tadi keterangan di pengadilan bahwa saudara mengatakan diminta oleh saudara Anto, "Itu mana yang lebih dulu? Dipanggil dulu, atau disuruh dulu?" Disuruh dulu, jadi disuruh Anda datang terus disitu situ keluar surat panggilan gitu. jadi oh, saksi di sini. Buka, jadi waktu di gak BAP enggak pernah ada. ada panggilan untuk jadi saksi. Dipanggil ke polisi, ada surat gak. panggilan dari polisi enggak? Enggak ada. ada. Jadi Anda disuruh Pak Anto datang ke polisi gak. di sana. Pak Anto itu nyuruh ketemu siapa di sana? Atau dibawa, diajak sama Pak Anto gitu. Ya, uh, ketemu di sana. Ketemu sama Pak Anto di sana? Di sana. Oh, Pak Anto nunggu di sana. Jadi saudara ditelepon sama Pak Anto, koreksi ya atau tidak ya? Gak. Saya kan hanya mendirect jadi saudara di Pak Anto, diajak ke, ke uh, forestal Di sana Pak Anto nunggu yeah. Terus apa yang dilakukan sama Pak Anto di situ? Biasanya teman -teman. ditemenin Pak Anto Biasanya. Kemudian dimintain keterangan gitu yeah. Sama tadi empat orang tadi yang dijelaskan yeah. itu Pak Otomo dan sebagainya itu Itu pada hari yang sama pada hari semua gitu bareng yeah. Ganti-gantian? Benar. Ganti -ganti. Berempat itu ganti-gantian lepas yeah. Bapak urutan keberapa? ketiga nah, terus di, Pak Anto ngasih tahu nggak cara jawabnya ini, ini, ini, ini enggak oh begitu jadi di, saya jelaskan tidak ada surat panggilan ya tapi disuruh sama Pak Anto datang ya baik yang empat itu yang lain juga sama begitu saya nggak tahu nggak tahu baik oke okay. kemudian saya lanjut lagi di sini saudara tadi mengatakan uh, saya tertarik tadi majelis hakim uh, jaksa mengatakan enggak boleh berpendapat saudara ingat nggak uh, pernah ditanya sama uh, pihak Penyidik, penyidik begini penyidik mem memperlihatkan video ya. oke, okay. kemudian pendapat saudara saksi terkait dengan kata-kata di video itu yang durasi 4, 5, 12 detik dengan judul Gus Nur, Bahalah dan seterusnya dapat saudara saksi jelaskan saudara ingat ditanya itu, pernah? <tuh>. lupa jadi saudara dikasih lihat video terus ditanya, bagaimana pendapatnya? begitu atau bagaimana? iya begitu, ya, jadi ditanya pendapat ya soal ini ya begitu ya, terus kemudian saudara di sana melihat penyidik e, bertanya gitu berhadapan sama penyidik, penyidik sudah menyiapkan kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Oh sudah ada oh, daftarnya, jadi sudah ada, anda tinggal jawab aja gitu ya? Shalawat. Kemudian? Shalawat bisa Anda nggak nyimak berarti? Gak nyimak jawaban ditanya. Belangi Ulangi, jis belangi jis. Saya tanya lah ya Pak. Di depan itu, ini saat ini saudara di sini waktu itu. Coba ingat-ingat ya. Ingat Coba ingat-ingat. Saudara di sini. Soalnya pemeriksaan polisi kayak lebak. Ingat-ingat, J. Nah di polisi itu Pak penyidik berhadapan sama bapak begini. Megang komputer begini atau baca begini? Ini kertas gini aja. Ada bukunya. Ada catatan. Ada. Ada, ada, catatan pertanyaannya? ada pertanyaannya. Bapak jawab di situ. Apa tinggal tanda tangan. Jawab ditanya, jawab ditanya, jawab seperti itu. Nah, jawaban jawaban itu dikoreksi nggak sama sendiri? Kurang tahu. Nggak maksudnya gini, saudara ditanya. Saya rubah pertanyaan. Ada baru pertanyaan SMP gitu, nggak? Ya?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 itu diketik, Atau dia hanya aja? Ngobrol gitu, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Saksin, saksi, Saksin. Saksin, saksi Saksi, saksi saya Pak ya silakan ini namanya keroyok orang sini bingung juga ditanya Pak, bukan dikeroyok Pak oh ya, lengkapnya dikeroyok pertanyaan satu tambah satu nya berapa? kalau Bapak, saya Bapak, polisi saat itu ya, ya pak. di ruangan ya, pak. duduk di kursi, ya, pak. depan bapak ada, ada pak polisi, ada ya, nah, depan pak polisi ada komputer ada itu, saat itu dilakukan tanya jawab, ya, pak. pak polisi tanya bapak jawab, ya, pak. setelah itu diketik di komputer seperti yang hidup nah, ya pak polisi ini ya, setelah diketik, setelah itu tanya jawab dimasukkan komputer, bapak di Print. Itu Itu pertanyaan tuh, print. Sama jawabannya. Bapak baca t -t -t -t. Bapak tanda tangani. nih. Nah, ya, gitu, Pak. Bicara, gitu, ini kayak gini, Pak. Gitu. ya Ya, sama -sama. Ya, silakan dilanjut <tuh> baik setelah itu saudara tunggu yang lain selesai juga diperiksa iya. nunggu lama nggak jedanya itu itu dari jam sampai jam semua berempat itu Iya jam empat sampai jam lima semua itu cepat juga ya terus uh, soal ngobrol nggak setelah itu bapak sama yang lain sama pak utomo sama pak siapa tadi itu sama kepala sekolah itu ngobrol nggak pas aja nunggu itu Ngobrol, ngobrol-ngobrol enggak ngobrol, soal ditanya apa tadi di dalam gitu, ngobrol enggak? Yeah, yeah. Ngobrol. Yeah, Pertanyaannya apa? Bapak ingat enggak ngobrol apa tadi? Ya, itu dari Dari orang-orang itu Bapak dengar enggak ada yang pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi ada? Enggak yeah, tahu. Baik. Kemudian, uh, Bapak tahu SMP-6? enggak tahu. Terus bapak keberatan tadi saya tegaskan lagi majelis karena mubahala itu dipakai untuk membenarkan, Kebohongan. Gitu, Kebohongan. Gitu. membenarkan yang, Kebohongan. yang salah, yang salah, yang jadi jasa pak Jokowi itu pasti itu salah gitu ya. Menurut saya. Menurut bapak salah, pendapat bapak ya gitu ya. Oke. Kemudian ketika panggilan sidang ini pak Anto telepon lagi nggak? enggak enggak telepon lagi. Nah, setelah setelah itu pantong atau pulang? Atau nunggu di situ? Ke bareng nggak nunggu pantai tuh? Kan Bapak ditemenin Panto tuh. Ya. Berempat tuh sama yang lainnya tuh. Itu pantai ikut nunggu nggak di situ? ikut sama Nunggu sampai selesai. Setelah itu pulang. Bareng-bareng atau sendiri? Sendiri sendiri. Terus, Mau nolok, Pak? Ada ini enggak ucapan terima kasih gitu dari Panto sekarang? enggak? Amplop gitu nih kan? <tuh> <tuh> <tuh> Tidak ada yang saya, saya tanya. Tidak, Tidak, tanya. Tidak ada. Oh. Isinya amplop dari saya cukup aja, terima kasih. ini kita akan membahas tentang sidang keempat ya dari Gus Nur dan juga Bambang Tri di pengadilan negeri Surakarta ya mana banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat kekir ya dan juga semakin membuktikan adanya intervensi dari kekuasaan dalam kasus ya uh, yang dianggap ya penistaan agama uh, terhadap Gus Nur dan juga Bambang Tri ya, terkait mubahalah yang dilakukan Bambang Tri ya Bambang Tri Mulyono ya namanya dengan Gus Nur ya di channel uh, Gus Nur 13 official ya yang kemudian membuat Bambang Tri dan juga Gus Nur dilaporkan ke baris krim Polri dan kemudian ditangkap ya dan penangkapan dari uh, apa namanya Bambang Tri dan juga Gus Nur itu juga terjadi sebelum ya sebelum sidang perdana gugatan Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 belas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 Iriana Jokowi terseret-seret dalam kasus ini, ya. Jadi saksi teman SMP Jokowi diperiksa tanpa surat eh, panggilan polisi, dibawa ke Polres Solo oleh Anto kakak Iriana Jokowi. Wah, ini jelas, -jelas ada intervensi di sini, ya Semakin didalami kasus ijazah palsu Jokowi makin banyak kejanggalan. Utomo Putro saksi teman SMP Jokowi diperiksa tanpa panggilan polisi. Wah, padahal untuk menghadirkan seseorang sebagai saksi ataupun ya sebagai saksi jelasnya itu atau diperiksa ya e, oleh kepolisian ya entah itu oleh Polres entah Polda ini sebagainya harus melalui surat pemanggilan ya tanpa dia surat panggilan itu tidak bisa bahkan seseorang bisa menolak ya jika kemudian tiba-tiba e, seseorang itu dipaksa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 lupa dan lain sebagainya ngaku santri ya, terus ditanya apakah bu hal ada dalam Islam dan tahu syarat rukunya ditanya nggak tahu kan lucu ya Alih-alih membawa ijazah asli Jokowi Utomo malah membawa ijazah asli miliknya dalam ijazah ada stempel SMPN 6 Surakarta padahal dia bersama Jokowi mengaku lulus di SMPN 1 Surakarta aduh lihat ya ini semakin menunjukkan banyak kejanggalan ya dia ngaku lulus dari SMP 1 Surakarta ya smp 1 surakarta tapi di stempel ijazahnya itu smpn 6 surakarta saya bingung ini ya saya bingung ya ini kok dia lulusnya di mana dapat ijazahnya dari mana sekolahnya di mana lulusnya di mana kecuali dia tadi ya dia tadinya bersekolah di smpn 1 surakarta kemudian pas kelas 2 atau kelas 3 smp ya dia pindah ke smpn 6 surakarta itu masih wajar ya tapi kalau dia lucu ya Ataupun tadi, pergantian nama sekolah misalkan. Seperti sekolah saya di SMP dulu ya. E, memang belum ganti sih ya. E, apa namanya? Namanya SMP Negeri dua Moga. Namun karena adanya pemekaran wilayah, ya pemecahan kecamatan. Tadinya kecamatan e, wilayah warung Brink itu ngikutnya kecamatan Moga. Namun kemudian ada pemekaran. Jadi tahun 2000 enam kalau asal ya sedangkan sekolah saya berdiri tahun 1990 ya tahun 2006 ada pemecahan kemudian uh, harusnya diganti menjadi SMPN satu warung pring tapi karena itu uh, apa namanya dari awal menggunakan nama SMPN 2 moga akhirnya kemudian tidak diganti tapi SMP yang di warung pring yang selanjutnya akhirnya menggunakan nama SMPN2 warung pring walaupun SMPN satu warung pring itu enggak ada kemudian tapi ada tambahannya SMPN Negeri 2 Muga di Warung Pring ya, karena memang itu ada pemecahan wilayah pemekaran, tapi kemudian namanya masih dipertahankan, toh misalkan kemudian diganti, ya namanya itu enggak masalah ya karena sama saja, itu hanya uh, masalah administrasi karena uh, pemecahan wilayah ya tapi kalau ini yang terjadi adalah tadi, sekolahnya ngakunya di SMPN 1 Surakarta, tapi ijazahnya setempelnya SMPN 6 Surakarta, yang bingung ya atau ini makin lucu saja ya. Jadi uh, ini menandakan bahwa banyak sekali intervensi dari kekuasaan ya dari keluarga yang memang ingin segera menutup menutupi kasus ini ya kasus tentang uh, keberadaan ijazah ya yang digugat uh, pada waktu itu oleh bambang trimumlyono jelas ya. Jadi alih-alih membawa ijazah palsu ya menunjukkan ijazah palsunya uh, apa namanya bukan kemudian uh, berkelit-kelit ya sampai tadi ya, yang paling lucu itu, ya bagaimana kepala sekolah ya SDN eh, Tirto nomor 111 ya yang itu perlu diketahui ya itu kepala sekolah yang sekarang ya bukan kepala sekolah saat presiden Jokowi bersekolah ya tapi kepala sekolah hari ini ya jadi eh, netizen banyak yang komen kok usia kepala sekolahnya lebih muda ya iya karena dia kepala sekolah yang saat ini sedang menjabat ya belum pensiun ya kalau kepala sekolah pas Presiden Jokowi bersekolah, ya, sekarang mungkin usianya udah kalau masih hidup, usianya udah 80-an 90 tahunan, dan mungkin kemungkinan besar sudah pada wafat, ya uh, kemungkinan besar, ya, kalau huruf SD Presiden Jokowi ya, kemungkinan besar sudah pada wafat, ya, tapi ini kepala sekolah yang sekarang, ya di mana di BAP ya, uh, berita acara pemeriksaan ya, itu, si ibu Chris, uh, namanya, ya, Martarini Kristiningsi ini KTP-nya Islam, kakaknya Islam, ya, Dan kemudian ketika di BAP itu mengaku Muslim, mengaku Muslim, ya, kemudian tidak uh, rela Al-Quran kata jadikan uh, mubahalah dan lain sebagainya. Tapi ketika hendak uh, disumpah ya sebagai saksi di depan pengadilan uh, Surakarta di depan majelis hakim, uh, apa namanya? Uh, dia disumpah ya dengan agamanya sekarang, yakni Kristen. Kristen Protestan ya, di mana dia disumpah dengan Injil ya yang dia meletakkan, uh, Injil di tangan kirinya ini kan menunjukkan bahwa dia sudah berbohong ya kemudian di sih dicecar oleh pengacara Gus Dur dan juga bambang Tri ya walaupun dia tidak mengaku ya dia, dia mengaku bahwa ini masalah privasinya yang paling mendalam ya bisa jadi ya ya tadi mungkin tadinya dia Muslim kemudian dia murtad atau bagaimana ya intinya kalau di KTP-nya Islam ya tadinya dia memang Muslim kalau di KTP dan kakaknya dia mengaku Islam ya, kemudian yang mungkin murtad dan lain sebagainya kita juga nggak tahu. Tapi ya, ya tadi ya, dia berbohong ya. Berbohong. Akhirnya kemudian dia mencabut keterangan yang di BAP-nya setelah kemudian didesak ya karena akan diancam akan dilaporkan ya oleh e, pengacara dari Bambang Tri dan juga e, Gus Nur ya. Dan kali ini ya, dan ada juga saksi ya, saksi Bambang Prasetyo. Ini juga teman SMP dari Presiden Jokowi ya yang di Selasa minggu lalu itu tidak bisa hadir ya karena uh, sakit ya terkena serangan jantung dan uh, selasa kemarin ya tanggal 10 Januari tidak bisa hadir juga karena meninggal dunia inna nilahi wa inna ilaih roji unia ya, ajal tidak tahu ya tapi memang kebetulan sekali ya ketika si Bambang ini hendak menjadi saksi uh, untuk ya membuktikan keaslian ijazah Jokowi kemudian ya meninggal ya. ya kita juga tidak bisa dan mengaitkan apakah ini efek bubahalah atau ya bahwa alat ya tapi jelas eh uh, apa namanya aneh ya. ya dan kali ini tadi saksi uh, utama putro ya putro utomo ya yang utama putro ya yang gila banget ya saksi nggak dipanggil polisi ya tanpa surat pemanggilan tiba-tiba datang diantar kakaknya Ibu Jokowi namanya Anto ya diantar di oleh kakaknya Ibu Iryana Jokowi ke Polres Solo ya untuk memberikan saksi ya dan juga nanti sebagai saksi di persidangan wah ini jelas-jelas ada intervensi dari keluarga ya makanya kan juga Hai eh uh, kalau ditulisannya Jokowi undercover ya yang di mana ijazah Presiden Jokowi yang UGM itu yang dituding oleh Bambang Tri itu kan ijazah miliknya Hari Mulyono ya suami dari uh, adiknya Presiden Jokowi ya apa namanya? Aduh namanya siapa itu yang sekarang menjadi istrinya uh, Ketua MK?